Pembahasan selanjutnya adalah teks deskripsi. Bagaimana kita menentukan atau mengetahui suatu teks? Wahai sebuah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ia pun perkenalkan nama saya Niko Romadona Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru bidang studi Bahasa Indonesia di salah satu SMP yang ada di Jati Agung Lampung Selatan. Sebelum saya akan membahas materi dari deskripsi sampai surat menyurat dari bab 1 sampai bab 8, saya akan membahas bagaimana tata cara berbahasa. Nah, bahasa adalah suatu alat komunikasi yang digunakan oleh individu untuk menyampaikan ya untuk menyampaikan satu gagasan pokok yang ada di kepala. Bagaimana timbul sebuah bahasa itu menurut ilmu di ini adalah tentang menjelaskan secara objek, tempat dan waktu peristiwa yang sedang menjadi perbincangan. Bisa suatu tempat di mana menjelaskan suatu objek, tempat peristiwa yang sedang berlangsung. Nah, tujuan dari sebuah tes deskripsi adalah Dimana sangatlah jelas Yaitu agar orang Agar orang nih ya Supaya merasakan apa yang disampaikan Nah, sangat jelas yaitulah Agar seorang yang membaca sebuah teks deskripsi itu Merasakan langsung Dia merasakan langsung Pertama kita membaca Misalkan ini adalah sebuah buku yang ada deskripsinya Lalu saya membacanya Membacanya seolah-olah saya merasakan apa yang disampaikan Nah, kenapa begitu? Karena tujuan dari sebuah tes deskripsi adalah dibuat supaya si pembaca mempercayai apa yang disampaikan. Karena topik-topik yang dibahasnya. Misalkan dia akan membahas tentang objek. Contoh, pantai. Ini contoh ada pantai atau pulau ya. Ini ada di materi kelas 7 di K13, kurikulum 13 ya, tahun 2013. Itu di bab 1 dia ada gambar. Tentang menjelaskan suatu pantai. Nah, ciri-ciri dalam sebuah deskripsi adalah... Menggambarkan, ...menggambarkan secara sesuatu ketika membaca sedang seolah-olah merasakannya. Itu ciri-cirinya ketika kita membaca sebuah deskripsi, teks ya, atau teks ya. Kita tidak tahu itu teks deskripsi atau narasi. Nah, kita baca membacanya seakan-akan kita akan merasakannya. Nah, itu jelas adalah sebuah teks deskripsi karena teks yang menjelaskan suatu objek itu dikatakan adalah sebuah teks deskripsi. Nah, ada tiga bagian dari ide dari bagiannya, bagian sebuah deskripsi. Yang pertama adalah identifikasi, kualifikasi dan deskripsi bagian. Nah, di sini akan saya menjelaskan. Pertama adalah identifikasinya dulu ya. Identifikasi adalah pertama bagian penulis akan menyajikan ide pokoknya di awalnya. Selanjutnya, dia akan mengkarifikasinya. Apa sih yang disampaikan di awalnya? Misalnya, saya akan membahas tentang bagaimana keindahan pesona Lampung. Pantai Lampung. Pantai Lampung Lampung memiliki pantai yang sangat luas. Banyak wisata-wisata pantai yang ada di Lampung. Misalnya, contoh. Misalnya, contoh ya. Misalnya, contoh pantai pesisir, pantai pesisir barat. Yang ada Tanjung Setia, yang ada di pesisir barat. Di sana... Di sana, di pantai itu turis atau wisatawan disajikan dengan keindahan dari sebuah pantainya. Terdapat lumba-lumba, terdapat pantai yang bersih dan ombak untuk bermain selancar. Itu salah satu contoh dari sebuah deskripsi. Karena dia akan menjelaskan hanya satu objek saja. Nah, jenis-jenis dari sebuah deskripsi. Deskripsi juga terbagi beberapa jenis ya akan saya bahas di pembahasan materi selanjutnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan kata saya mohon maaf pada allah saya mohon ampun shalihin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe share dan like aktifkan loncengnya bye